Ayo Mas Rudi, mana nih Rudi alam liar ini? Ayo, ayo, ayo, ayo, gas, gas, gas. Mm. Iyo, iya. mm. mm. ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan ya dengan channel Imam Sumatera. Kawan, kesempatan sore ini saya mau mancing sepat siam nih kawan ya. Spotnya ini nih di kangkung-kangkungan, hmm, kangkung semua ketutupan kangkung, cuma ini yang terbuka ini kawan. Nah, ini saya pancingnya sudah saya siapkan, coba dulu ada nggak pergerakannya. Nah, spotnya di sini kawan ya, mudah-mudahan di sini ada spot siamnya kawan ya. Saya pun baru-baru belajar aja ini kawan. Oke kawan, gimana keseruannya? Ikuti terus, kawan. Jangan lupa like, comment, dan tekan tombol lonceng notifikasinya, kawan, agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, kawan, lanjut saja kita mancing. Salam satu hobi, salam dari Riau. Dimakan kawan. Dimakan kawan. Dimakan kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Strike kawan. Strike pertama kita kawan. Seperti ini ya, kawan ya. Ukurannya belum besar kali nih. Oke kawan, kita lanjut lagi kawan, cari yang babon. Mantap. Oke, okay, kita coba lagi, kawan. Yuk, telapkan yuk. Menu. Menu. Hmm, setrek lagi, kawan. Setrek lagi. track yang kedua kawan ya, ukurannya nggak sebesar kawan, tapi nggak apa-apa, dulu oke kawan, hmm. kita lanjut, jos. Hmm, dimakan lagi kawan. Iya, yo, Loh. kawan. Hmm. Mantap sekali kawan. Naik juga mabunnya kawan. Hmm. Kontawan ya, mabunnya. Kita lanjut. Terima kasih lagi kawan uh, Mudah-mudahan ada beberapa nilai lagi Terima uh, kasih lagi kawan Ayo uh, Kena lagi kawan uh, Tapi tidak besar Tidak apa, -apa penting setreknya kawan ya kan hmm. oke okay, mantap kita lanjut oke okay, kita lanjut lagi kan? hmm? ada pak deh ambil kangkung kawan Macam ngobrol Mm -mm. Mm, dimakan lagi kawan mm. Mm. ayo mm, strip lagi kawan mm. Alhamdulillah pak d nya itu kelihatan kan ngajak <laughs> ngobrol dia tadi mm, lumayan kawan walaupun gak besar-besar kali ya tetap lumayan terus kita mantap kita lanjut lagi Hmm, Kena lagi dia kawan hmm. Uish, Lumayan kawan Oke okay, kita lanjut enggak hmm. kerekam pula kawan hmm. bentuknya besar kawan karena lagi kawan, hmm kena dia kawan, oi oi oi mantep, hmm, baru babonnya naik dia, mantap terus kita lanjut langganan. Woi. Kena dia kawan. Eh. Uh. Uh. lagi kawan. Uh. Ah, tenang tenang, tenang tenang. Uh. Ayo Mas Rudi. Biar meliari ini. Eh. Ayo, ayo, ayo, ayo. Gas gas gas. Kena kawan. Hmm, langsung kawan, sus, mantap. Hmm, nah, lagi dia kawan ya, sepatnya mantap. ukurannya nggak besar besar kali lah, tapi ya lumayan. Oke kita lanjut. langsung kawan. Jus. Ikan apa ini? Hmm. Hmm, kena dia lagi kawan. Hmm. Mm. alhamdulillah. Hmm. Mm. Mantap tetap kawan ya, Kurun ya? Lah. oke kita lanjut tetap yuk gas gas tenggelamkan yuk cus hmm strike lagi dia kawan walaupun nggak besar pas kawan oke, kita lanjut lagi kawan gas hmm, kena lagi kawan tenang tenang lumayan bosku oke bosku kita lanjut oh hujan mendung jadi kita sudah yang mancing hari ini nah ini disini hasilnya kawan ya ikannya di dalam sini kelihatan kawan pokoknya di dalam sini lah oke mau buka mau dilihat pun agak susah nih, tempatnya kayak gini <tuh> oke kawan Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like comment and subreknya Oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari Riau